Assalamualaikum, selamat datang di channel Cece. kali ini aku mau bikin lumpia bawang sayur ini beneran enak banget apalagi ditambah dengan kubis yang warnanya cantik seperti ini ya nah buat kalian yang pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai selesai nah ini untuk bahannya aku mau parut kasar dulu untuk wortelnya ya seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah kalau udah wortelnya udah selesai seperti ini aku lanjutkan dulu ini udah selesai wortelnya jadi wortelnya tuh udah aku cuci dan udah aku kupas ya ini aku sisihkan dulu ini aku mau iris-iris kubisnya seperti ini ya ini aku mau pakai separuh aja karena ini meskipun kecil tapi ini benar-benar padat banget dan isinya banyak nah segini tuh aku beli itu ada seperempat kilo ya ini beratnya ini aku iris-iris tipis seperti ini Jadi kubis ini tuh Rasanya tuh renyah Tapi ini agak keras ya Dibandingkan kubis yang biasa Tapi kalau kalian gak ada kubis yang seperti ini Kalian bisa ganti dengan kubis yang biasa aja Yang warnanya putih itu gak apa-apa Nah ini udah selesai Udah aku iris-iris Aku iris lebih kecil lagi ya Supaya nanti bagus hasilnya Nah kalau udah selesai diiris seperti ini Ini aku mau cuci Dan aku mau rendam air sebentar Nah ini aku siapin di wadah dulu Seperti ini kalau udah aku sisihin seperti ini Baru aku cuci ya Ini gubisnya Nah ini mau aku siapin juga bahan-bahan yang lainnya Dan ini gubisnya udah aku cuci Ini warnanya ungu Bener-bener cantik banget ini aku masukkan wortelnya yang udah aku parut kasar tadi ya Dan ini juga aku mau masukin bahan lainnya ya Ini aku tambahin juga jamur Dan juga aku tambahin daun bawang seperti ini Lalu aku tambahkan kecambah yang panjang seperti ini ya Supaya hasilnya tambah seger dan enak banget Nah kalau udah bahannya semua masuk Ini mau aku aduk-aduk dulu Nah seperti ini Ini bener-bener seger banget full sayur ya jadi ini nanti aku gak nambahin telur cuma aku tambahin satu tepung aja nah ini aku mau bikin bumbunya dulu supaya tambah mantep dan enak rasanya ini aku siapin 3 bawang merah lalu juga aku mau tambahin garam setengah sendok teh dan juga aku tambahkan lada bubuk seperti ini untuk lada bubuknya kasih secukupnya aja nggak usah terlalu banyak juga supaya nanti hasilnya nggak pedes dan ini aku haluskan dulu seperti ini, ini bawang merah, garam, lada, udah aku halusin seperti ini ya, sampai benar-benar lembut. Dan nanti aku juga mau tambahin kaldu bubuk supaya rasanya tuh lebih enak banget. Jadi sambil ngulek-ngulek bumbunya ini, buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya, agar channel aku ini makin berkembang. Nah setelah bumbuhannya halus seperti ini Ini aku mau sisihkan dulu seperti ini Dan langsung aku masukkan Ke dalam sayur yang udah aku campur tadi Seperti ini ya teman-teman Nah kalau kalian mau cobain resep ini bisa banget karena ini benar-benar praktis Dan ini ekonomis banget untuk biayanya Nah setelah aku masukkan bumbunya ke dalam sayuran Yang udah aku siapin Ini aku tambahkan tepung bakwan 2 sendok makan aja seperti ini jadi ini juga enggak aku tambahin air kalau kalian lebih suka ditambahin kaldu bubuk juga enggak papa kalau enggak juga enggak papa ini aduk-aduk aja enggak usah ditambah air supaya nanti hasilnya enggak basah ya Nah ini aku masih aduk-aduk karena nanti untuk sayurannya ini sudah mengeluarkan airnya sendiri seperti ini ya Kita aduknya agak lama gak apa-apa supaya ini bener-bener sayurannya juga agak layu ya Nah setelah aku aduk-aduk seperti ini aku mau tambahkan dulu kaldu bubuknya supaya rasanya tambah enak dan mantap jadi bakwan sayur ini benar-benar ekonomis banget ini bisa untuk ide jualan maupun juga untuk cemilan sendiri ya. ini, -ini bikinnya gampang dan gak perlu waktu yang lama karena ini benar-benar bikinnya itu dengan cara yang mudah banget dan gak kebanyakan bumbu tapi rasanya tetap enak banget nah ini aku udah siapin untuk kulit lumpianya ini kulit lumpianya aku beli di pasar aja ya. Dan ini aku juga mau larutin tepung terigu aja supaya nanti untuk perekatnya. Nah jadi kita ambil satu dulu seperti ini. Kita masukin sayurnya yang udah kita aduk tadi. Ini udah agak layu ya. Untuk isinya sesuai selera aja. Kalau aku aku kasih satu sendok makan aja supaya enggak terlalu besar. Dan lipat kedua sisinya seperti ini. Nah setelah itu kita kasih perekat tepung terigu yang udah kita larutin tadi ya. Nah seperti ini kita gulung-gulung sampai hasilnya benar-benar bagus. Nah untuk di ujungnya kita kasih lagi perekatnya supaya nanti nggak terbuka saat kita goreng. Nah seperti ini hasilnya bagus banget. Lakukan semuanya sampai selesai. Ini kulit lumpianya udah habis dan isiannya juga udah habis Nah ini hasilnya bener-bener cantik banget Ini sebelum digoreng ya Nah ini mau aku goreng dulu Jadi buat kalian yang pengen nyobain resep ini bisa banget Karena ini simple dan enak banget rasanya Nah ini minyaknya udah aku siapin Minyaknya juga udah panas Ini mau langsung aja aku goreng Untuk kulit lumpianya serta isiannya seperti ini Saran aku kalau goreng kulit lumpia yang beli jadi seperti ini gunakan api kecil aja cenderung sedang karena nanti hasilnya cepat banget gosong kalau pakai api yang besar supaya hasil dalamnya juga mateng sesekali jangan lupa juga dibolak balik supaya nanti hasilnya nggak kos nggak gosong ya. Nah kita bolak balik seperti ini lakukan semuanya sampai semuanya terbalik seperti ini ya. Dan ini hasilnya udah kecoklatan, udah siap untuk aku angkat. Nah ini aku mau tiriskan dulu, angkat semuanya. Untuk melakukan pengangkatannya ini agak cepetan aja ya, supaya nanti hasilnya nggak gosong yang lainnya. Tiriskan sampai minyaknya itu benar-benar nggak menetes lagi ya. Jadi benar-benar minyaknya udah turun semua. Lakukan penggorengan yang selanjutnya sampai benar-benar lumpianya habis. Dan ini lumpia sayur bawangnya udah siap untuk kita sajikan. Kita sajikan di nampan seperti ini supaya nanti hasilnya benar-benar menarik dan menggugah selera untuk kita nyemil-nyemil ya. Sajian ini benar-benar cocok banget apalagi disajikan pas lagi hujan-hujan kayak gitu, cuaca mendung ini pas banget untuk cemilan nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum, selamat mencoba